materi kita ada Bapak David Suwarto. Nah, ini Bapak David beda dengan Pak David Rizal ya. Di sini Pak David Suwarto adalah editor utama dari Cinemart. Langsung saja kita undang Pak David untuk bergabung bersama kita di webinar Enter Festival tanggal 4 Agustus 2022. Selamat ben. pagi Pak David, ini kita harus selalu pagi Karena semangat, selalu pagi. semangat pagi, pagi, pagi Semangat pagi Pak David Pak David, Semangat okay. pagi Selamat pagi, Oke, okay. Pak saya, David Saya mau nanya dulu, apa rasanya David panggil Pak David? <laughs> Sekarang saya mau tanya sama Putri, apa uh, rasanya, rasanya David. panggil David dan Pak David? Ayo. <laughs> ya. Jangan sampai salah ya Karena Pak David ini, seperti uh, saya sampaikan bahwa Sampaikan informasi, atau misalnya materi mengenai di balik layar. Nah, kita perkenalkan dulu ya, ya. kepada teman-teman di webinar kita pada pagi hari ini. Bapak David Suwarto merupakan direktur dari PT Surya Citra Media Tbk SCTV dan direktur utama dari Sinemart. Pak David juga... Uh, men Business Administration di National University of Singapore dan mengikuti program Executive MBA. Ya, dalam kesibukannya beliau ini sebagai pemimpin di beberapa perusahaan, beliau masuk satu untuk bisa sharing bersama sobat MTK kali ini. Nah, pertanyaan terbesar adalah di balik layar, di balik layar apa itu, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Videonya boleh dimainkan dulu mungkin? Boleh. Baik, dibantu. Terima kasih. Uh, hari ini saya ingin share tentang di balik layar. Ada tiga bagian dari uh, presentasi saya hari ini. Apakah sudah bisa dilihat layarnya? Sudah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Okay. Siap. Oke. Okay. Jadi ada tiga bagian. Pertama-tama saya ingin sharing sedikit tentang uh, apa saja yang dikerjakan di stasiun TV dan juga di PH seperti Sinemat Production House. Kedua saya ingin juga sharing tentang status atau situasi dunia pembuatan drama di Indonesia saat ini. Dan terakhir harapan-harapan ke depan yang saya harap bisa juga mengajak Teman-teman yang ikut dalam webinar ini untuk ingin masuk ke dalam industri ini juga. Produksi konten TV jika dijabarkan sebagai beberapa langkah, terdiri dari beberapa langkah ini. Ini yang sedang kita jalankan selama ini. Jadi semua cerita, semua program itu mulai dari konsep. Dan konsep itu kita mencari sesuatu yang viral, dengan karakter-karakter yang unik, dengan konflik yang dinamis dan meletup. Supaya kita bisa menarik penonton ketika mereka sedang channel surfing. Dan juga mereka tidak pindah channel kalau misalnya sedang ada iklan. Supaya selalu engage terus dengan, dengan uh, station kita. Lalu dari situ kita juga memilih pemain yang populer atau yang sedang viral saat ini. Tentunya setting daerah yang menarik, yang indah itu juga menjadi nilai tambah, lalu setelah itu semua produksinya akan diproses oleh production house. Lalu kita melakukan preview, jika ada yang masih belum optimal, bisa diperbaiki dari segi editing, maupun bisa juga bahkan melakukan retake. Dan jika semua sudah oke, okay, dari programming, dalam hal ini programming SCTV, itu akan melihat strateginya, untuk menayangkan program tersebut untuk bisa mendapatkan audience share yang paling optimal. Setelah penayangan kita pun melakukan evaluasi untuk melihat apakah hasilnya sudah sesuai ekspektasi, bisa kita pertahankan maupun kita perbaiki lagi. Jika kita melihat lebih luas eh, produksi di balik layar ini terdiri dari banyak stakeholder. Nah, kita kalau lihat di sini mungkin teman-teman yang mengambil beberapa kelas di kuliah juga pernah melihat bagan seperti ini ada commissioners yang yang mengkomision program yang akan dibuat dari dari TV dari OTT dan juga ada infrastruktur yang perlu di jaga untuk bisa menjaga kelangsungan penayangan program-program tersebut juga ada regulasi yang perlu kita perhatikan misalnya kalau di Indonesia itu ada KPI dan juga ada lembaga sensor film dari situ yang kita lakukan sehari-hari adalah produksi distribusi, menganalisa data, melakukan marketing dan melisensi juga konten untuk bisa membuat program kita butuh bekerja sama dengan Be kita bekerja sama maupun kita terus mencari talent-talent yang kuat, yang passionate tentang membuat konten, penulis, sutradara, pemain, produser, dan juga tentunya karyawan kita sendiri. Kita terus mencari cerita-cerita yang bagus, produksi semua cerita-cerita tersebut dengan seefisien mungkin, dengan pemain yang terbaik, dan hasilnya dengan mendapat audience share yang baik, kita bisa berjualan iklan ke. Advertiser ke pengiklan. Kalau saat ini dari SCTV itu istilahnya adalah linear TV, yaitu appointment viewing. Sudah tahu jam berapa, harus duduk di jam tersebut untuk menonton. Tapi kita juga sadar bahwa saat ini sudah ada on demand streaming juga. Dari dari dari grup Mtek ada video yang menyediakan layanan on demand ini. Jadi saat ini channel-channel kita ada SCTV, ada video untuk yang bentuknya video. Juga ada KLY, social media, dan komunitas-komunitas yang sudah dibangun dari uh, anak perusahaan-perusahaan Mtek Selain itu, fokus penonton TV saat ini adalah ibu-ibu, housewife, dan juga remaja ataupun anak-anak yang masih muda Kalau untuk s ataupun OTT yang berbayar, seperti video, Netflix, dan lain-lain Uh, itu mempunyai demografi yang sedikit berbeda Dan kita juga melihat selama lima tahun terakhir ini terutama saat pandemi Penggunaan sosial media itu meningkat sangat pesat Sehingga itu pun menjadi perhatian kita untuk terus harus bisa eksis secara konten kita di sosial media Supaya kita tidak ketinggalan, kita juga tidak kalah uh, share of voice di sosial media tersebut ada juga sistem-sistem ataupun fungsi-fungsi lain yang menjaga produksi dan juga penayangan. Ada R&D, dan tim talent, IT infrastructure, marketing, dan lain-lain. Untuk pendapatannya, kita mendapat pendapatan dari menjual sinetron tersebut, dari iklan, dari menjual izin, dan juga melakukan revenue share. Produksi sinetron sendiri kalau misalnya kita buat sesimpel mungkin, mungkin bisa digambarkan dengan uh, diagram ini. Jadi dimulai dengan sebuah cerita, dibuatlah scene plot, dijadikan skenario, lalu kita menganalisa dari keperluan cerita tersebut apakah butuh pemain seperti apa, butuh wardrobe seperti apa, butuh musik seperti apa, kita melakukan shooting, editing, post production, dan juga penayangan. Nah itu kira-kira gambarannya untuk apa yang menjadi kesibukan sehari-hari secara operasional, secara taktikal di, di balik layar TV maupun PH. Nah yang bagian kedua yang ingin saya sharing adalah kondisi konten di Indonesia dan bagaimana seberapa besar potensinya untuk bisa dikembangkan lagi. Nah kalau kita lihat di sini uang versus konsep. Ada uh, orang yang sangat berpengalaman di industri ini yang pernah sharing ke saya, dia bilang kalau misalnya di Indonesia itu kita mulai dari budget dulu. Dan itu betul sekali. Karena budgetnya juga terbatas. Kalau di luar negeri, seringkali mereka memulai dengan konsep dulu. Jadi dari konsep nanti baru dihitung budgetnya berapa untuk bisa mewujudkan konsep tersebut semaksimal mungkin sesuai dengan visi dari uh, produsernya atau pembuat konsepnya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini untuk film Jadi saya hanya memperlihatkan data-data dari film, film layar lebar di Indonesia Untuk menjadi satu konteks saja Untuk film di Indonesia total grossnya ini tidak tidak sesuai skala Karena tentunya 10.000 itu 100 kali lipatnya 100 uh, Tapi di Indonesia itu ada 120 juta US USD setiap tahun untuk film. Dan di Amerika itu kira-kira ya 100 kali lipatnya. Korea juga lebih besar dari kita. Tapi kita lebih besar daripada Thailand dan Malaysia. Dan saja Ternyata jumlah film yang kita buat itu cukup banyak sebetulnya. Untuk total gross uang yang bisa didapatkan dari jualan tiket menonton tersebut. Sehingga setiap film di Indonesia itu sebetulnya hanya mendapatkan Kurang dari 1 juta US dollar Dan uh, tentunya jika teman-teman di sini memperhatikan, ada film-film yang box office sukses sekali, jualannya jutaan tiket. Tentunya dari yang jualan jutaan tiket tersebut, banyak juga yang akhirnya kesulitan untuk jualan tiket, yang jualannya hanya puluhan ribu tiket dan akhirnya tidak bisa menutup biayanya. Nah, itu yang menjadi masalah menurut saya. Salah satu masalah utama yang kita hadapi di industri ini memang size atau uh, ukuran industrinya masih masih banyak bisa berkembang dan saat ini kita perlu mengembangkan ini supaya kita juga bisa menjajaki genre-genre atau teknik-teknik teknik-teknik uh, film making yang lebih advance lagi yang membutuhkan waktu ataupun biaya yang lebih besar. Jika kita lihat secara konteks lagi uh, film salah satu mahal yang pernah dibuat itu Avengers Endgame Budgetnya 5 triliun sendiri Tapi dia bisa mendapatkan 40 triliun dari revenue nya Atau IT uh, Film horror, thriller dari Hollywood juga Budgetnya 500 miliar Dia bisa mendapatkan 10 triliun Nah di kita sendiri juga sebetulnya Dapat judul yang sangat berhasil Contohnya WarCop dengan budget 25 miliar Bisa mendapatkan 240 miliar Dilan juga sangat berhasil 11 menjadi 234 Nah tentunya Semua ini jika kita lihat uh, Di luar sana ini budgetnya Sudah sulit Untuk kita bisa ikuti Yang sebelah kanan pun sebetulnya Ini budget yang cukup premium Untuk produksi film Di Indonesia Nah tapi di luar dari itu Kita juga bisa melihat bahwa Ternyata tidak hanya film budget Besar saja yang bisa mendapatkan hasil box office yang besar tapi kita melihat ada beberapa film seperti ini ini 800 juta jadi bukan 800 miliar ya 800 juta rupiah bisa menghasilkan 3,7 triliun The Blair Witch Project dari Hollywood juga ada Insidious uh, 21 miliar di, di Amerika itu ini sangat kecil budgetnya bisa menghasilkan 1,4 triliun dan tentunya di Indonesia juga ada pengabdi setan ini saya kurang tahu apakah akurat atau tidak budget 2 miliar tapi saya melihat dari beberapa source, bisa menghasilkan 155 miliar. Jadi dari segi bisnis, beberapa film ini berhasil untuk bisa mewujudkan uh, hasil komersil yang yang luar biasa dengan budget yang relatif kecil uh, di, di pasar mereka. Tapi kebetulan tiga-tiganya saat ini, ini horor semuanya. Nah, dari situ saya ingin mencoba menarik paralel ke Uh, sinetron atau ke kualitas program yang kita buat di televisi Seringkali saya mendapat masukan Kenapa nggak seperti drakor ya gitu. Kenapa tidak seperti produksi dari luar negeri Sinetron-sinetron kita ini Nah memang kembali lagi Mirip seperti masalah yang kita lihat di film layar lebar tadi Salah satu alasannya adalah budget uh, Jika misalnya kita bandingkan dari data yang kita bisa lihat, Game of Thrones itu satu episodenya bisa antara 80 sampai 200 miliar rupiah. Descendant of the Sun mungkin teman-teman ada yang nonton, itu satu episodenya bisa 11 miliar rupiah. Jadi kalau kita ingat-ingat tadi film kita aja enggak, tidak tidak seperti ini budgetnya gitu. Jadi mereka secara budget cukup cukup uh, luar biasa dan itu pun berdampak. Dengan, eh, kepada kualitas tayangan yang bisa dibuat Nah, dampak dari budget ini sebetulnya itu Masuk ke kualitas dari talent Maupun waktu yang diberikan kepada talent tersebut Untuk bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik Jadi jika kita observasi Di Amerika maupun di Korea Membutuhkan satu tahun lebih Untuk bisa membuat eh, satu season Dari sebuah produksi, dari sebuah judul Sedangkan jika di Indonesia budget kita itu 300 juta rupiah dan setiap hari itu kita membuat 1,25 episode betul per judul dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk bisa terus membuat kualitas yang baik dengan waktu yang sangat singkat dengan budget yang juga terbatas nah itu tantangan tersendiri bagaimana kita bisa membuat konten-konten kita dinilai lebih baik lagi. Tapi bukannya tidak mungkin karena kita lihat juga beberapa film-film tadi dengan budgetnya bisa menghasilkan juga hasil yang luar biasa. Uh, saya karena ini juga MT Career festival, saya ingin touch uh, ke poin ini juga untuk bisa masuk ke industri ini. Mungkin beberapa teman-teman ada yang ingin menjadi uh, pemain, ingin menjadi aktor atau penulis ataupun sutradara. Uh, saya mengusulkan untuk membuat portfolio. Jadi kalau misalnya memang sudah passionate dan suka hobi dengan membuat hal ini, bisa dibuat sekarang dengan mungkin menggunakan handphone. Karena sekarang handphone-handphone juga sudah bagus kualitasnya. Jadi sudah dibuat sendiri, tulis sendiri cerita, buat uh, short movie sendiri, buat musik sendiri. Dan dari portfolio itu akan jauh lebih mudah untuk kita bisa melihat kemampuan dari teman-teman dari segi, seni kreatif daripada kita hanya membaca uh, lulusnya dari mana atau jurusan apa kalau memang tujuannya untuk bisa masuk ke ranah kreatif tadi nah tentunya kedua dengan mengikuti program-program seperti ini seperti Antek Career Festival ini juga bisa uh, berhubungan dengan orang-orang yang tepat dan bisa meminta uh, arahan juga meminta masukan untuk bisa bagaimana bisa mulai untuk bisa masuk di industri ini poin terakhir sebetulnya ini adalah impian saya pribadi dan ini sangat-sangat sulit sekali kita lakukan tapi eh, saya merasa perlu untuk kita lakukan di atas itu saya me menempatkan foto seorang nelayan di sebelah kiri itu adalah persepsi terhadap nelayan di Indonesia dan juga petani di Indonesia yang di gambar di tengah sebelah kanan itu adalah persepsi orang asing untuk nelayan di negara yang seperti Jepang ataupun Amerika seperti yang kita bisa lihat di Discovery Channel mungkin sebelah kanan tengah adalah petani yang bisa kita lihat di media eh, di Amerika ini kebetulan dari film Superman jadi bapaknya Superman adalah seorang petani jadi persepsi tersebut menurut saya juga menjadi sesuatu yang sangat penting Terlepas dari mencari keuntungan saja Atau mencari rating, atau mencari uh, uang, atau mencari nama Tapi bagaimana kalau kita bisa menginspirasi orang Kita bisa membuat cerita-cerita yang membuat orang Saya mau jadi nelayan seperti itu, saya mau jadi petani seperti itu Saya mau jadi petani aja, karena bisa kok jadi seperti itu Tidak harus pergi ke kota, kerja di kantoran sebetulnya bisa untuk berhasil malah memaksimalkan sumber daya yang ada di Indonesia. Dan banyak lain lagi selain selain Indonesia yang begitu subur dan begitu uh, subur baik-baik um, tanahnya untuk bisa ditanamin ataupun lautnya dengan semua yang sumber daya yang ada dalamnya, banyak juga keindahan-keindahan alam Indonesia selain Bali yang masih belum dikenal oleh dunia, atau bahkan belum dikenal juga oleh orang Indonesia sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengangkat, membuat konten-konten yang bisa menginspirasi orang untuk bisa melihat nilai dari semua hal-hal yang saat ini itu dinilai kurang seksi, kurang kurang kurang seru. Lebih baik, lebih pasti, pindah ke kota dan melakukan hal-hal yang biasanya, pekerjaan-pekerjaan yang secara mungkin uh, persepsi itu lebih lebih keren, lebih menjanjikan tapi saya melihat banyak sekali kesempatan-kesempatan di luar sana juga yang bisa digarap hanya saja butuh inspirasi, butuh dorongan dan saya merasa uh, salah satu keuntungan terbesar atau uh, privilege uh, dari kita yang bekerja di dunia entertainment adalah kita mempunyai akses untuk bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif tersebut Yang ditonton orang banyak Saya membayangkan bahwa ada anak-anak yang memikirkan mereka ingin besar menjadi seperti apa gitu. Tentunya sekarang-sekarang ini mungkin banyak yang saya ingin jadi TikToker gitu, misalnya, Atau jadi Youtuber Nah itu juga bukan suatu yang buruk Tapi kita juga tetap membutuhkan petani, nelayan Orang yang, menjaga, yang mengurus pariwisata, mengembangkan pariwisata Indonesia uh, Untuk bisa juga memaksimalkan kekuatan-kekuatan Indonesia sendiri Kira-kira seperti itu untuk dibalik balik layar Mungkin kita masih ada sekitar 10 menit untuk bisa tanya jawab Baik, terima kasih Pak Peter Waduh itu sudah tahu pada ya fitnya. Eh Pak Peter, padahal fit <laughs> biasa pak ini eh, enggak ini aku acting siapa Oh iya bener <laughs> natural ya pak actingnya ya wah wow. <laughs> oke okay. pak David tadi bener saya setuju dengan pak David bahwa sebuah karya itu harus ada value-nya jadi um, mungkin banyak orang-orang yang akhirnya uh, mungkin ya ini ini di luaran sana yang selalu bertanya ke saya bahwa kak kenapa sih kak SCTV itu bikin sinetron tapi mereka itu hanya menjudge sinetron secara general bahwa dianggapnya tidak ada value-nya, padahal hmm. seperti tadi Pak David sudah sampaikan di materinya bahwa setiap karya-karyanya Pak David ingin bahwa ada nilai di situ, ada value-nya di situ. Begitu ya Pak ya? Betul. Tentu saja begitu juga dengan seluruh karya dari Cinemark yang hmm. sudah ditayangkan hmm. di SCTV uh, ya Betul. sejauh ini. Dan uh, kita akan langsung masuk ke sesi tanya, -tanya jawab ya Pak David ya? Yes. Oke, okay. okay. jarang production <tuh> lagi. Ini pertanyaan pertama lagi ya jarang production ya. Pertanyaannya, Pak, ini apakah sebuah film bisa diproduksi dengan budget yang sangat minimal? Hmm. Terkadang kami membuat film pendek, ini masih dengan, uh, skala kecil, kesulitan untuk membuat film karena <coughs> terlalu budget. Nah, nah minimal budget untuk bikin sebuah Hasil. karya yang besar bisa nah, nggak, Pak? Itu dia. Tadi juga sempat dibahas sama Pak David ya soal ada beberapa film dengan uh, budget yang minim gitu dibuat, tapi hasilnya ternyata luar biasa. Hmm. Silakan, Silakan Pak David. eh ya, uh, sangat mungkin, apalagi sekarang jika zaman dulu mungkin membutuhkan kamera yang mahal dengan celluloid yang juga mahal dengan teknik yang juga sulit apalagi editingnya dan lain-lain dan penayangannya juga menjadi satu tantangan tersendiri sekarang siapapun yang mempunyai handphone yang mempunyai kamera di handphonenya di handphonenya sendiri sudah ada editing tools dan sudah ada juga platformnya yaitu Uh, ya bisa di video, bisa di Youtube Ataupun yang lain-lain Untuk bisa mempublish kontennya sendiri uh, Kita mungkin pernah dengar juga Film pendek Tilik dari Jogja Yang menjadi sangat berhasil sekali Ataupun juga film pendek Makmum Yang akhirnya dijadikan yeah. film Nah semua itu bisa dimulai dari something small sebetulnya Jadi yang yang menjadi nilainya itu adalah Sebetulnya kreativitasnya ip nya sendiri. Uh, apa yang unik, apa yang belum pernah digarap, perasaan apa yang kita ingin penonton rasakan ketika melihat uh, kreasi 5 menit ataupun 10 menit yang kita buat tersebut. Itu yang mahal menurut saya. Yeah. Ya, jadi, menjadi kreatifnya itu ya Pak ya, yang lebih mahal ya. Mungkin kalau untuk produksinya ya kita bisa akalin. Sekarang juga banyak ya konten-konten kreator yang mungkin bisa bikin sebuah pak singkat yang Bagus, mm -mm. tapi dengan budget yang bisa low gitu, Betul. tapi balik lagi kreativitasnya itu yang mahal seperti kata Pak Davi Idenya itu ya, mm. jadi kadang-kadang juga um, ketika ada ide, tapi bagaimana meramu ide tersebut, itu yang kadang-kadang sulit, dan itu juga kadang-kadang yang jadi mahal. Nah itu dia Pak, itu pertanyaan dari kami Pak, sebelum kita membacakan pertanyaan selanjutnya. Meramu ide yang tadi kita punya untuk menjadi sebuah karya, itu kan yang mungkin orang agak... Agak Susah gitu, gitu idenya kan? Itu gimana Pak? Meramu ide itu hmm, Sebetulnya siapapun menurut saya bisa meramu ide Tapi memang ada orang-orang yang saya lihat memang Mungkin karena mereka sangat suka ya Dengan menulis, dengan membaca, dengan menonton Sehingga keluar idenya lebih, lebih mudah Hmm. Jadi kalau dari sinetron misalnya ide itu biasa keluar dari penulis Atau juga bisa dari diskusi antara penulis dengan orang-orang data Orang-orang research and development Karena mereka mengetahui pasar Pasar saat ini ingin menonton apa Ataupun secara putaran saat ini pasar Kemungkinan akan lari ke beberapa opsi uh, konten A, B, dan C gitu misalnya, Sehingga kita bisa coba untuk menggarap Beberapa uh, usulan dari data tersebut, dari sana memang, jika kita lihat di Indonesia, itu masih bisa lebih baik lagi. Jadi, failure rate-nya menurut saya masih cukup tinggi, mau dari TV, maupun dari web series, maupun dari film. Uh, tingkat kegagalannya cukup tinggi, makanya kita bisa lihat sinetron-sinetron tayang bungkus. Film-film tayang ternyata jualan tiketnya setengah mati. Betul, uh, web series juga hmm. bisa hmm. seperti tidak terdengar sama sekali, gitu. atau <laughs> tapi ada juga hmm. yang menjadi sukses besar. Gitu, hmm. nah, itu yang uh, memang menurut saya tidak ada orang yang bisa mendapatkan jawaban yang benar setiap kali. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan uh, persentase yang agak tinggi untuk... Kesuksesan tersebut dan yang sukses tersebut bisa kita kembangkan lebih maksimal. Jadi kita bisa lebarkan lagi, kita panjangkan lagi, kita masuk ke ranah-ranah lain selain, selain misalnya hanya sinetron bisa melari, dibuat filmnya, dibuat merchandise-nya, dijadikan IP, dijadikan wahana seperti kita lihat negara-negara asing mereka berhasil melakukannya. Mm -hmm. Pak kira-kira ada batasan gak sih Pak misalnya batasan itu maksudnya gini ketika kita membuat sinetron sampai akhirnya diputuskan udah deh bungkus misalnya apa cukup dengan satu episode aja atau kalau di TV gitu misalnya kita ya sampai batasan lima episode deh kalau ternyata nggak perform baru kita bungkus gitu ada-ada hmm. batasan berapa episode enggak sih Pak ya yeah. Jadi memang itu karena TV di Indonesia itu sudah cukup established. Contohnya SCTV saja sudah ulang tahun ke 32 tahun ini. Jadi dari 32 tahun ini sistemnya itu sudah sangat terbangun. Eh, karena ini juga perusahaan yang for profit, jadi eh, salah satu pasti ada target untuk bisa mencapai penjualan tertentu dan penjualan tertentu itu tergantung dari kita ditonton berapa banyak orang. Gitu. Uh, dan berapa orangnya itu sudah ada perhitungannya juga, setiap tahun sudah ada targetnya. Jadi jika misalnya program judul program sinetron ataupun program lain tersebut di bawah target tentunya langsung menjadi sorotan. Karena tidak bisa membantu untuk mencapai target penjualan tadi. Gitu. Uh, tapi juga ada program-program yang terus kita pertahankan karena kita melihat ini bagus dan perlu kita maintain gitu. Tapi untuk program entertainment kebanyakan memang sangat bergantung kepada angkanya. Jadi kalau angkanya buruk sekali bisa jadi satu hari hilang gitu. Uh, dan itu pernah terjadi. Tapi ya, kalau misalnya itu. bagus sekali, ya kita bisa lihat sinetron yang udah berjalan ratusan ribuan episode gitu. Ya, baik. Menyambung uh, okay. ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Nah. Menjauh pertanyaan selanjutnya Pak, bahwa uh, ini kan langgeng enggaknya sebuah sinetron, kita bilang ya tadi case-nya mm -hmm. adalah, uh, termasuk kekuatan dari skenarionya Ini pertanyaan dari Tri Yuning sih, apakah setiap skenario yang dibuat sinetron SCTV selalu melihat kondisi sekarang, atau gimana Pak? Meng, tentunya betul, uh, jadi kita melihat, kekinian itu menjadi penting hmm. terutama di, di dunia sekarang di mana semuanya serba instan dan se semua hampir banyak orang sudah bisa melihat apa sih sih yang sedang digandungi masyarakat saat ini yang sedang dibicarakan orang banyak uh, jadi relevansi terhadap sekarang itu menjadi penting gitu uh, memang sebetulnya cerita ceritanya itu bolak balik itu itu lagi sih uh, Cinderella story atau Zero to hero, atau cinta beda kasta, tapi ada twist apa lagi nih yang belum pernah dilakukan? Sudah lama tidak dilakukan, atau cara penggarapan bagaimana yang supaya membuat itu berbeda? Atau uh, sekarang ada momen apa yang kita bisa angkat? Misalnya, misalnya sebentar lagi ada World Cup di SCTV, apakah kita bisa membuat sesuatu menuju ke sana, ataupun kita kemarin melihat ada Citayam Fashion Week, bisa diapain itu? kalau buat TV gitu misalnya uh, dan dan lain-lain pasti fenomena-fenomena itu muncul setiap hari dan kadang-kadang sangat sulit untuk kita antisipasi juga Baik. Itu deh. Tadi yang Uthri tadi sempat hmm? ngobrol ya, uh, proximity, hmm -hmm. kedekatan dengan seperti, sinetron itu apa? Sama uh, seperti news value gitu ya Pak, kalau news value itu kan di pemberitaan juga pasti seperti itu, apa yang terjadi, apa yang dekat dengan penonton. Yang lagi sekarang, lagi viral lah gitu nah, ya. Magnitude itu apa hmm. gitu. Nah mungkin tadi kita bahas kira-kira sinetron uh, SCTV yang bisa dibuat saat ini terkait Cittayong Fashion Week <laughs> mungkin bisa ya Pak. <laughs> Jadi muli, melihat apa yang terjadi di masyarakat begitu ya Pak ya? Betul, betul. Iya, iya, iya, iya, ya. Baik. Kita punya penanya selanjutnya kah? Oh, ada okay. nah, banyak. Nah, ini dari Magic Music Audio Post. Halo Pak David, kalau boleh sinemat bikin film festival yang rilis di YouTube untuk menyaring film-film yang layak untuk diproduksi komersial supaya kita lebih terbuka dan banyak dari kreator-kreator yang nggak terlihat. Nah ini nih Pak David, mungkin gak sih Pak sinemat uh, membuat film festival tapi yeah. ini versinya yang dirilis di YouTube, di YouTube atau video dong yeah. kalau kita ya? Iya, yeah, iya, yeah. part from itu. Iya. Yeah. Uh, sangat mungkin bahkan sudah dilakukan selama empat tahun sebetulnya Tapi bukan dari sinemat Nah karena sinemat itu bagian dari grup uh, SCR maupun MTEC Dan scm uh, HM sendiri juga punya SCTV mana semua sinetron sinemat saat ini tayang di SCTV Di, VD, uh, di SCTV itu sudah empat kali melakukan uh, Indonesian Short Film Festival sebetulnya Yang bersamaan saat itu dengan Indonesia Box Office uh, Movie Awards Uh, tapi memang karena pandemi kita kita ketahantikan karena tidak ada film-film layar lebar yang tayang uh, Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dijalankan kembali Dan saat itu pun responsnya sangat positif uh, hadiahnya ratusan juta yang ikut sekitar lima ratusan uh, short film Dan memang ya kita tayangkan di video <tuh> <tuh> <tuh> Nah itu dia jadi Uh, hmm. Memang butuh ini ya, butuh sarana bagi para kreator-kreator yang hmm. mungkin tidak terlihat. Seperti tadi Pak David bilang, ada tile. Tile siapa juga hmm. yang menyangka bahwa akan sebum itu gitu ya. Sampai akhirnya yang dibuat dengan low budget, dengan mungkin kekuatan um, cerita yang sangat dekat dengan masyarakat dan akhirnya bisa viral ketika itu. Nah itu dia. Jadi uh, kalau tadi ada yang penanya kedua soal budget film, Uh, walaupun budget-budget yang minim ya ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar yeah, yeah. Yang viral pula seperti itu ya Tentang bagaimana uh, tinggal bagaimana kita meramunya. Yeah, nah true. kalau berbicara kunci kesuksesan sebuah film pada David Ini sesuai dengan pertanyaan dari Citra. Citra Apa sih sebenarnya kunci sukses sebuah film katanya? Um, kalau untuk di TV menurut saya penulis itu kunci karena dia yang membangun karakternya Dan karakter tersebut yang sebetulnya ditonton orang Bahkan kadang-kadang ceritanya udah nggak jelas Tapi orang cinta dengan karakternya saja gitu Apakah cinta atau benci dengan karakternya Ataupun mempunyai rasa-rasa kompleks lain Selain itu, untuk keberhasilan juga kita lihat Terutama di Indonesia ya, momentum juga sangat berperan Jika sudah mulai ada banyak orang nonton fear of missing out itu mulai berjalan Hah udah nonton itu belum? Belum nonton deh gitu Jadi ikut-ikutan Supaya nanti bisa waktu uh, ngobrol Waktu uh, ketemu mungkin di depan rumah Bicara tentang topik ini Semua bisa ikut nimbrung juga gitu. Jadi Masih nyambung gitu kalau udah ngobrol Jadi untuk momentum tersebut itu Kita perlu bisa melihat dengan jeli Dan meng dengan cepat Supaya bisa ngegulung Supaya hmm global yeah. dan menjadi sesuatu fenomena yeah. yang semua orang takut untuk ketinggalan gitu. Itu sih menurut saya. Oke, okay. oke okay, Pak. Ini pertanyaan pribadi nih dari saya Pak. Yeah. Um, oh, <laughs> banyak juga nih yang akhirnya, uh, eh mute ya. Untuk para penikmat film gitu Pak. Banyak yang akhirnya melihat bahwa kenapa sih ketika ada film yang terlalu idealis gitu ya, itu dilempar ke market ternyata gak disukain dan ternyata kalau misalnya ada film yang dalam tanda kutip kutip receh tapi itu disukain gitu itu menurut Pak David gimana Pak? itu juga berhubungan dengan kultur ya nah itu yang menjadi uh, tantangan juga uh, karena kembali lagi kalau kita mau banyak orang banyak pemirsa pemirsa maunya nonton apa dan disitulah sebetulnya menurut saya Uh, apakah lebih baik regulasi di, dibebaskan saja, atau dibuat setara untuk semua? Itu sebetulnya ini mungkin agak hmm. kontroversial. Gitu ya. Jadi harus level playing field. Gitu. Misalnya hmm. apa yang ada di Netflix, jika ditanyakan di video, saya yakin video dalam masalah. Gitu. Tapi tidak ada yang melakukan apa-apa terhadap Netflix. Ya, <laughs> kan? tidak adil. Gitu. Tapi hmm. di luar itu, kenapa nggak dilepas saja sekalian semua? Jadi biar market-market make decision aja. Jika sesuatu dibuat dan tidak ada penontonnya kan otomatis tidak akan dibuat kembali. Ya. Tapi jika banyak penontonnya, nah itu dia. Berarti masalahnya penontonnya. Gitu. <laughs> ya, ya, ya, ya, ya. Sama seperti yang tayang di TV. Jika banyak orang bilang, wah oh, ini receh banget, ini kurang edukatif. Ya penontonnya ya. banyak, eh, lanjut terus. Coba nggak hmm. ditonton, stop kok, pasti. Ya. Ya, ya, ya. Nah ini... Ini ada kaitannya nih Pak dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak Masalah TV nih Pak yang tadi Bapak soalnya ngasih contoh di terakhir TV Walaupun saya agak kurang setuju sebenarnya sama pertanyaan ini Coba dibaca kalau kurang setuju Pertanyaannya adalah Saya ini kan nonton TV kurang... oh salah Saat ini kan nonton hmm. TV kurang diminati Masa sih kurang diminati? SHU <hari> TV Indonesia rating 1-2 loh <hari> Oke <Okay. hari> okay, lanjut. lanjut Saat ini kan nonton TV kurang diminati oleh para penonton ya Hmm siapa itu <hari> Mostly katanya suka nonton acara online Lalu siasat apa yang digunakan untuk tetap bisa menaikkan rating atau menarik minat penonton kembali? Uh, jika kita lihat memang betul ada penambahan nonton online. Tapi seperti kita ketahui di, di Indonesia yang 270 juta orang ini, uh, orang yang mempunyai alat yang bisa mengakses internet ataupun akses data internet tersendiri atau mempunyai dana cukup untuk bisa membayar data masih terbatas. Jadi itu yang melindungi kita sebetulnya. Uh, di luar dari itu sebetulnya Jika dilihat konten-konten Yang high budget Itu masih Hanya bisa ditonton di TV Atau mungkin lebih tepatnya bisa juga ditonton Di aplikasi tertentu uh, hmm. Tapi udah high budget Agak sayang jika tidak ditonton di TV Sebetulnya karena yeah. <laughs> nah, Sudah serius mengharapannya gitu uh, Jika kita lihat secara data Secara penonton itu tidak berkurang Bahkan selama pandemi itu meningkat hampir 20% karena semua orang nah. ada di rumah akhirnya nonton TV gitu yeah. uh, walaupun memang akhirnya banyak yang work from home, study from home, mempunyai akses internet akhirnya mengakses lebih banyak program-program internet tapi ternyata skala sekarang sudah mulai work from office, study from uh, school lagi turun lagi ternyata internetnya, gak mau bayar data lah sebetulnya kalau saya lihat <laughs> uh, apalagi bayar subscription gitu lebih yeah. Uh, membutuhkan waktu untuk bisa mengedukasi penonton untuk bisa menuju ke sana menurut saya Jadi saat ini sih belum menjadi masalah uh, apa penonton itu tapi kita mengantisipasi makanya uh, jawabannya sebetulnya adalah video hmm. Kita tidak bisa maksa orang untuk menonton di platform yang mereka tidak mau tapi jika menonton online uh, semua ada di video Yeah. Oke, okay. jadi punya yeah. ada siasat sendiri ya yes. bahwa oke okay. kalau kamu gak mau nonton di TV secara mm. SCTV IndoSiar ada video kok, tetap bisa nonton Beatrizal sama Rizal di program newsnya Nah, oh. ya, karena itu juga memang beberapa program-program TV misalnya contohnya aja nih berita ya yeah. di liputan enam ataupun juga patroli dan fokus di IndoSiar. Pada fit ini kan kita selalu menayangkan potongan-potongan berita kita dan dimasukkan ke media sosial, hmm. ya kan baik baik itu Instagram ataupun mungkin TikTok seperti itu dan uh, itu mungkin sekali lagi untuk menjawab pertanyaan seperti yang dihadirkan oleh Rahel ini ya, bahwa ketika kamu nonton di TV uh -uh. pindah ke online nah. tapi nggak apa ya nggak bisa dilepaskan bahwa kalau kamu mau nonton lengkapnya dan secara puas nonton di TV balik-balik lagi ke TV gitu. gitu. baik okay. uh, ada lagikah pertanyaan untuk Pak David nah oh, ini dia. Silahkan, David. dari Carl Edward Oke, okay. halo Pak, Pak saya mau tanya dong, kalau belum ada pengalaman untuk membuat film, kendala awal yang dialaminya itu apa, Pak? Lalu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu? Oke, okay, ini berarti benar-benar nggak pernah sama sekali ya? Mm. Nah, tapi kalau misalnya, ini kalau sebelum Pak David menjawab ya, tapi kalau misalnya dia nggak punya ide, itu kendalanya sih ya? <laughs> Gimana tuh, Pak? Iya, yeah. um... Kendala awal memang mencari ide yang bagus menurut saya. Tadi kembali lagi jika sudah ada ide dengan budget yang sangat minim pun bisa menjadi sesuatu. Bahkan tidak membutuhkan budget ya, butuh budget untuk beli handphone atau pinjam handphone tetangga mungkin ya. <laughs> pinjam dan, dan dibuat itu bisa menjadi sesuatu. Gitu. Uh, contohnya tadi jika uh, jika diingat di presentasi di slide saya itu ada Blair Witch Project itu project yang hanya yang dibuat dengan budget sangat minim di sana dan dia ada mendapat dananya dari teman-teman dan keluarga, uh, tapi itu profesional film ya. Apalagi kalau kita membuat short film yang pendek dan uh, perlu ada sebuah premis aja sebetulnya. Apa poinnya? Apa yang ingin penonton? Uh, apa yang ingin dirasakan penonton? Dan rasanya akan diterima tidak? Dan itu contohnya yang sudah berhasil adalah seperti Tilik. Uh, untuk menyelesaikan masalahnya banyak baca, banyak nonton, banyak lihat autodidak untuk pembuatan uh, film yeah. dengan dengan handphone. Mungkin kalau kalau bisa mulai dari sana. Uh, jika lewat dari itu, jika jika sudah punya akses ke kamera yang lebih profesional dan dan infrastruktur yang lebih profesional, juga banyak sekali resource-resource autodidak yang saya bisa lihat di digital sana yang bisa belajar bagaimana membuat film. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat film. Itu. Oke, okay. baik Pak David, mungkin salah satu ide yang bisa kita beri masukan kepada Carl tadi yang hmm. bertanya ya Carl adalah, mungkin mau bikin topik tentang news presenter, Boleh. <laughs> talentnya udah jelas ya, ada iya. di sini. <laughs> <laughs> jadi harus ini ya, harus punya idenya dulu ya Pak ya, jadi Betul. sebelum eksekusi punya ide, dan hmm. baik lagi bahwa kalau misalnya belum punya kamera, pinjem dulu. Gak usah muluk-muluk deh, yang penting ide dulu. Oke, iya. Oke. Okay. Okay. kira-kira itulah uh, sesi tanya-jawab kita dalam materi kedua di MTech Career Festival 2022 bersama narasumber kita uh, yang begitu luar biasa pada pagi hari ini. Sudah siang tapi gak terasa ya. Iya, karena materi-materinya udah dua yang kita lewati dan semuanya patut disimak. Betul sekali lagi, kita ucapkan terima kasih untuk Pak David. Terima kasih untuk materinya Pak David hari ini. Terima kasih Pak David. Sehat selalu. Thank you, thank you.